Hasil pertandingan Real Madrid versus Leipzig Real Madrid TV telah merangkum hasil pertandingan Madrid tadi pagi dan berikut hasilnya. Real Madrid tidak akan melunak demi Piala Dunia 2022 Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menegaskan bahwa timnya tidak akan menurunkan intensitas latihan maupun permainan demi menjaga kondisi pemain untuk Piala Dunia 2022. Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen Liga Spanyol musim 2022-2023. Mereka mengoleksi 31 poin, hasil dari 10 kemenangan dan sekali seri. Sejauh ini, tim berjulukan Los Blancos masih di jalur yang sangat menjanjikan. Mereka belum menderita kekalahan sepanjang La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol 2022-2023. Jelang jeda Liga yang akan berlangsung 11 November hingga 31 Desember karena piala dunia di Qatar, Real Madrid akan menjalani lima pertandingan di semua kompetisi. Los Blancos juga masih mengincar juara grup F Liga Champions 2022-2023 yang bisa mereka pastikan dengan tambahan satu poin melawan RB Leipzig tengah pekan ini. Encelotti juga mengistirahatkan beberapa pemain kunci untuk laga melawan RB Leipzig pada matchday kelima grup F Liga Champions Rabu 26 Oktober waktu Indonesia Barat. Sang entrenador menurunkan sejumlah pemain pelapis karena Real Madrid telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Menurut saya, ini adalah periode yang sangat intens dengan terlalu banyak pertandingan, ujar Encelotti dilansir dari Football Espanya. Kami bertahan dengan baik, tapi beberapa pemain kami cedera. Piala dunia datang di waktu yang tepat. Walaupun begitu, cedera terjadi dalam sepak bola. Jika tidak ingin cedera, duduk saja di sofa. Kamu bisa mengalami cedera saat latihan dan semua pemain ingin berlatih. Real Madrid ingin boyong Son Heung-min dari Tottenham Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah berencana untuk meminang bintang Tottenham asal Korea Selatan, Son Heung-min, pada Januari atau musim panas 2023 mendatang. Performa Son sangat impresif sejak bergabung dengan Tottenham pada 2015 silam. Musim 2021-2022 kemarin, bintang 30 tahun itu sukses menjadi top skor Premier League dengan koleksi 23 gol. Prestasi individu Son Hangmin pun semakin mengkilap. Baru-baru ini, pemain berposisi striker itu menempati peringkat 11 dalam kelas akhir Ballon d'Or 2022. Kini seperti dilansir media Jerman Sport1, Real Madrid rupa-rupanya diam-diam serius mengikuti perkembangan Son Heung-min di Tottenham. Sport1 mengklaim bahwa pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti merasa sangat terkesan dengan perkembangan yang ditunjukkan Son Heung-min di Premier League. Ancelotti pun diyakini ingin agar Real Madrid mendatangkan Son Heung-min entah pada judila transfer Januari atau musim panas 2023 mendatang. Tottenham sendiri hingga kini belum memiliki rencana untuk melepas Son Heung-min dalam waktu dekat. Son sendiri masih terikat kontrak hingga 2025. Meski demikian, Son Heung-min bisa jadi akan sangat serius berpikir untuk hengkang jika ada tawaran menggiurkan datang dari klub besar seperti Real Madrid. Sejauh ini, Son Heung-min belum pernah meraih trofi juara bersama Tottenham. Ia pun memiliki peluang besar mewujudkan hal tersebut jika bergabung dengan Real Madrid. Saingi Barcelona, Real Madrid juga kepincut Diogo Dalot. Daftar peminat Diogo Dalot di tahun 2023 nanti kian bertambah. Real Madrid dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang back dari Manchester United. Di musim 2022-2023 ini, nasib Dalot berubah drastis. Sang back ini menjadi sosok yang diandalkan oleh Eric Ten Hag di sisi kanan pertahanan United. Performa ciamik sang bek mulai dilirik oleh Barcelona. Klub La Liga itu ingin menjadikan sang bek bagian dari lini pertahanan mereka di tahun 2023 nanti. Dilansir The Mirror, Barcelona bukan satu-satunya klub La Liga yang berminat merekrut Dalot. Real Madrid dilaporkan juga sangat tertarik meminang sang bek. Menurut laporan tersebut, Carlo Ancelotti tertarik merekrut Dalot karena ia butuh bek kanan baru di skuadnya. Ini disebabkan Dani Carvajal selaku bek utama Madrid kerap mengalami cedera, sehingga ia butuh bek baru yang bisa jadi suksesor bek timnas Spanyol ini. Dallet dinilai ideal untuk posisi itu karena performanya yang apik dan usianya yang masih sangat muda, jadi Ancelotti tertarik untuk meminang sang bek. Laporan itu juga mengklaim bahwa Real Madrid tidak sekedar berwacana untuk mengejar tanda tangan Dallet. Mereka dilaporkan sudah mengamati sang bek sejak awal musim kemarin. Mereka bahkan mengirimkan pemandu bakat mereka untuk menonton aksi sang bek muda. Sejauh ini tim pemandu bakat Madrid dilaporkan puas dengan performa Dalat. Jadi El Real diyakini akan bergerak untuk merekrutnya di tahun 2023 nanti. Anti egois, Vinicius Junior penyerang sayap modern Madrid. Sebagai pemain yang menjalani peran di sisi penyerangan, tentu saja hal yang lumrah untuk terus mencetak gol. Seperti layaknya Vinicius Junior milik Real Madrid, mengingat dirinya tengah mengalami peningkatan pesat dalam segi individu. Walau mencetak gol adalah tujuan utama tim JR dalam menjalankan setiap pertandingan, pemain berpaspor berhasil tersebut ternyata tetap membuktikan diri bahwa bisa bermain layaknya tim di Los Blancos. Saat hadapi Sevilla di La Liga 2022-2023, dirinya terbilang menjadi sosok penting untuk membantu tim ibu kota Spanyol meraih kemenangan 3-1 mengingat pemain berusia 22 tahun itu mampu mengoleksi dua asis. Hal itu juga telah membuat Carlo Ancelotti puas dengan penampilan dari Vini dan semakin mempertegas bahwa dirinya bukanlah merupakan pemain serakah yang hanya memikirkan statistik pribadi saja. Dia memberikan dua asis dan itu lebih penting ketimbang mencetak gol bagi saya. Dia pemain yang berbahaya. Sehingga normal jika lawan terus menyerangnya dengan keras, ujar Encelati. Dia mendapatkan dirinya dalam banyak situasi, satu lawan satu dan para pemain top datang untuk mendapatkan perlakuan khusus, tutupnya. Saat ini, catatan individu Vini JR memang sedang dalam kata positif, sebab dirinya mampu mengoleksi 7 gol dan 6 assist dari 16 pertandingan.